Assalamualaikum Selamat pagi Nanda semua Hari ini kita akan lanjut ke materi Kita selanjutnya Sama seperti biasa untuk mulai Kita buka-buka dulu Hari ini kita akan coba menggunakan Rumus Sam Fereg right, uh, Fungsi count Dan lain sebagainya Ya, nah, pertama buka dulu Excel. Jika Anda belum menemukan Excel pada desktop, Anda bisa mencari dari Sun, seperti biasa. Oke, kalau udah, di desktop boleh langsung double-klik, kita ambil black-blank untuk data baru. Nah, di sini tabel yang kita gunakan, nah, kita menggunakan tabel dengan nomor, nama nilai nilai di sini uh, kita gunakan ada tiga nilai misalnya di sini bahasa Indonesia Bapak singkat saja bahasa Inggris Matematik MTK dan mata pelajaran peminatan kejurusan ini Pak contohkan fisika kimia atau bio oke okay nah uh, untuk mengatur tabel nanti bisa kita pengaturan seperti yang kemarin tidak terlalu lagi di sini kita akan menggunakan rumus pertama jumlah jumlah Setelah itu rata-rata yaitu -rata. itu nilai tertinggi nilai terendah dan banyak data, data. jadi ini yang akan kita cari nanti ada jumlah rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah dan banyak dah. data oke, bapak lanjutkan aja dulu membuat tabelnya, Di disini bapak ambil 5 data 1 2 oke, anda copykan aja biar cepat 5 data, nama Wati, Iwan, Rudy, Boy, uh, Danny, oke. Okay. Nilai 84, 75, 83, 90, 77, oke. Okay. Bahasa Inggris 90 menanam oke okay. ini kita sampai aja ya kita aja aja panglima akan keju 60 5 7 6 kita ngatur dulu tabelnya. Ingat cara kemarin sambil mengulang mereview ke pengetahuan anda untuk membuat tabel. nah menggabungkan sel, kita bisa menggunakan fungsi margin cell. Menggabungkan satu atau dua sel. Nanti rata tengah bisa kita atur dari ini, ini. Oke, ini pada menu home. Nama juga margin cell rata tengah nilai juga nanti kalian gabung pakai marganser rata tengah udah jumlah nah disini nanti bapak insert satu tabel kalau nanti kita buat tabelnya dulu ini semuanya bapak buat rata tengah nilai ini kita buat semuanya rata tengah oke udah sekarang kita buat tabelnya sampai banyak data buat tabel masih ingat kita bisa klik kanan border format cell dalam border atau langsung dari sini juga bisa atau dari sini juga ambilnya nanti ambil ke border juga bisa oke klik kanan format cell border oke ini cara cepat aja ya oke bapak buat oke ini berarti ada kesalahan kita hapus lagi atas di bawah Wah, tengahnya apa buat biasa aja judul kita tengahkan warna boleh dikasih warna ingat ini biar nanti tengah rock tag aja biar nampak ya oke okay. Dah, sekarang kita akan coba menggunakan rumusnya nah, untuk jumlah rumus yang kita gunakan adalah perintah sum. Ingat di sini jadi perintahnya, saya perhatikan baik-baik. Di sini bapak coba agak. rumus yang kita buat, cara membuatnya adalah sama dengan, oke? Okay. Sama dengan sum sum buka kurung sel jadi ini sini sel berapa saja yang yang kita jumlah untuk untuk jumlah sel misal misal di sini d 1, 1, bapak ketik d 1, oke 1, 1, 1, di rumus ini ada ada menggunakan titik, ada menggunakan titik koma tergantung rumus yang digunakan. Misalnya di sini yang digunakan pada aplikasi Excelnya, lihat di sini. Ah, dia muncul rumus ada di sini. Ada koma, tapi ada kalanya nanti yang muncul titik koma. Oke koma. Sel berapa lagi yang kita jalankan? berarti sel sini E lima koma. E 6 F lagi F 10 ini boleh kita klik langsung F 10 koma G 10 oke okay. nanti tutup turun nah ini rumus ini eh, contoh jika kita menggunakan rumus dan ini berada di sel yang ini oke okay, perhatikan ya nanda oke okay. Ini sengaja Bapak buatkan contohnya biar uh, bisa nanti cobakan nanti. Untuk rata-rata rumusnya -rata, average. HP rage, average. Oke. Okay. Caranya sama. Nambernya selnya berapa? Terusnya. Oke. koma D10, koma Ctrl 10 boleh langsung klik atau diketik juga boleh. Kalau sudah turun. Oke, ini contoh ru, rumus. Nilai tertinggi. Oke, untuk nilai tertinggi juga kita menggunakan perintah max. Max buka nomor sel berapanya koma sel koma 4, koma, koma Perintah ini eh, perintah ini nanti bisa saja kita ganti dengan cara yang lebih cepat. saya perhatikan. Di sini dia satu sel tanpa ada batasan. Ini bisa kita anggap areng Jadi satu baris saja. Jadi di sini nilai tertinggi, nilai terendah sama dengan min. Ini buat contohkan yang langsung ya rank blok saja langsung klik en blok. Oke, okay. tutup kurung. Enter. Oke. Okay. Kalau banyak data, kita menggunakan perintah count. Count buka kurung blok rank ya. Sama boleh rank boleh diklik satu-satu. Tapi -satu. seandainya data ini berpisah bisa-bisa terpaksa Anda klik satu-satu satu, okay. ini contoh. Dah, oke, okay. ini contoh. Jadi, ini bapak buat contoh. Oke, okay. ini yang C, D, D10 ini sel e10 ini f10 ini g10 oke oke ini contoh ya Nanda saya perhatikan ini contoh sengaja buatkan di sini biar lebih uh, gampang Nanda semua memahaminya Oke sekarang kita lanjut bekerja kita lanjut bekerja bagaimana menggunakannya langsung di sini. Nah, kita lanjut di sini berarti yang Anda ganti nanti hanya selnya saja di sini D10 berarti sini D11. Oke, bapak coba cobakan sama dengan sum D11 koma 11 koma F11 koma G 11 koma enter untuk kurung enter oke okay. lihat hasilnya langsung muncul ini yang menggunakan rank sl eh, sel satu, satu tapi nanti bisa saja uh, langsung ke rank misalnya disini sama dengan Averek rank buka kurung langsung karena ada satu range satu baris misal kita blok klik, berarti dari D11 sampai G11 itu kurung enter, nampak kata tengah. kita lanjut lagi sama dengan nilai tertinggi apa tadi max, tak kurung range, cepat-cepat aja range, blok enter. Nampak di sini sama dengan nilai terendah min, keturun, log, hantar banyak data. Apa tadi rumusnya? Kaum, keturun, rank. Ya, coba perhatikan Anda. Eh, ini jumlah, ah, inilah cara eh, kita menggunakan eh, rumus Excel-nya. Oke, okay. lihat di sini. Ini jumlah data, rata-rata ini rata-rata dari semua data. Nilai tertinggi, berarti nilai tertinggi yang ada pada sel ini. Nilai tertinggi berarti dari sini. Nilai tertinggi di sini. Nilai terendah berarti nilai yang terendah yang dimiliki, siwati banyak data berarti banyak data yang ada. Oke, okay. dah untuk berikutnya ke bawahnya ini kita tinggal copy rumus, caranya lebih gampang, blok saja dulu, copy, klik, copy, lihat otomatis semuanya udah berisi. Oke. Okay. Nah, inilah cara menggunakan uh, rumus pada Excel. Nah, sekarang Bapak tambahkan, bagaimana dengan ke bawah juga sama. Misalnya di sini ada jumlah jumlah rata-rata nilai tertinggi nr tinggi nilai ter, ter eh rendah banyak data banyak data oke okay. nah, bisa kita contohkan di sini berarti rumusnya sama ini misalnya Bapak buat tabel aja satu lagi ini cara gampang tabel ya al border oke okay. berarti sini rumusnya sama sama dengan sum Block. Tapi karena ini tadi dia berperkolom eh, di sini perbaris, jadi rumusnya juga dibuat itu. Rata-rata, V, G, okay, okay. kurung, ini tetap range saja. Nilai terendah atau nilai tertinggi, Max, kurung. Nilai terendah Min Tidak kurung Banyak data Sama dengan Kau da. Da. Lihat Ini cuma datanya sudah Kita miliki Ini data yang dimiliki Per bahasa Indonesia Di sini kita tahu jumlah Semua nilai bahasa Indonesia Adalah 412 412 Rata-ratanya Anak yang diperoleh anak 82,4 Tertinggi 90 Terendah 74 Banyak datanya 5 Bagaimana cara mengopikan ke samping Juga sama Klik samping cuma sehingga semuanya, semuanya elaborasi Lihat ya? Jadi ini cara gampang Kita menggunakan rumus Pada Excel Ingat tadi ya Rumusnya untuk penjumlahan Sum untuk rata-rata average tertinggi, max, terendah, min, banyak data, count. Nah, pas, Oke, Bapak uh, harapkan Anda semua bisa uh, mengerjakan, coba kerjakan. Oke, coba kerjakan oleh. Anda kerjakan di rumah Ataupun nanti saat praktek Oke Sekian terima kasih Semoga bermanfaat